ketemu lagi dengan aku Talita. Kali ini aku bersama Kakak Alia. Aku akan membuat kue cin dari tepung terigu. Sebelum masuk ke video aku Jangan lupa Mencet tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Ojo oh, Lali Biar aku lebih semangat lagi buat video Dan berbagi untuk kalian semuanya Sudah Terima kasih Jangan lupa like-nya ya guys Kita mulai aja ya guys Tabung terigu 2 gelas Garam 4 sendok teh Minyak 2 sendok makan Perwarna makanan secukupnya Berwarna makanan, dicampur air, ditambah tepung terigu. Wow. Diaduk-aduk agar sedikit merata. Sebelum dicampur dengan bahan lainnya. Setelah sedikit merata, tambahkan minyak pada adonan. Lalu aduk-aduk lagi. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Aduk-aduk pakai tangan aja ya guys. Kalau dirasa berat. Sampai adonan benar-benar kalis. Kalis itu adonan menjadi empuk ya guys. Nah kira-kira menjadi seperti ini ya guys. Udah dulu ya guys, ceritaku hari ini. <SILENCIO>